Biasa Teori. dia tak duduk kat tiang tu. Tuan, -tuan tadi dia duduk kat tiang. Aku dah cakap, dah kat tiang tu mati semua. Dah, bukan be tiang sini. Dia mulai pandang kau, kau, kau. Kan? Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy, ada yang berbeda di video kita kali ini cuy ya <laughs> Yang mana korang semua sudah tahu lah cuy ya Di awal video ini tuh Sudah nampak berbeda gitu ya Mungkin salah, salah satu ciri khas dari Andy TK Yang di intronya itu sudah uh, Kita hilangkan gitu ya Kenapa saya hilangkan cuy? Karena setelah saya lihat kembali video-video saya Itu kayaknya memang gak nyambung gitu ya di awal video, di intro video saya itu metal banget. Padahal isi videonya itu adalah komedi. Kalau bukan komedi, ya hal-hal yang apa namanya. Pokoknya nggak ada ngerok ngeroknya gitu ya. Makanya saya berinisiatif untuk membuat intro yang uh, agak pelih ya. Mungkin korang beranggapan pelih karena di sini ada genre dangdut dengan DJ, DJ. Pokoknya DJ, DJ dangdut gitu ya, dan... Lagunya ini sebenarnya lagu India, gitu ya. Jadi, campur-campur. Kenapa saya menggunakan lagu India? Karena memang saya suka, gitu ya. Jujur aja, saya suka lagu India. Dan mengapa saya menggunakan genre dan seperti ini supaya kesannya apa namanya kelakar, gitu ya? Karena konten gitu itu kebanyakan isinya kelakar, gitu ya. Yang lucu-lucu, gitu cuy. Oke, jadi curhatnya. <laughs> Oke langsung aja ke topik videonya cuy ya sini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat ya Ustadz favorit kita semua gitu cuy ya uh, sini saya sudah mendapatkan videonya cuy Videonya itu judulnya adalah Syamsul Debat, Melayu Susah Nak Subuh Ya di sini saya langsung mengambil video dari Ustadz Syamsul dubat sendiri. Ya, bantu support juga gitu, cuy ya. Kalau ingin lihat original videonya, kurang langsung aja ke channel Ustadz atau langsung tekan link yang saya simpan di deskripsi, cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua, satu. Oke. Alhamdulillah so, alhamdulillahi alhamdulillah gitu, ya. la tunggu cuy ini kayak posisinya beda gitu ya jadi saya ganti dulu posisinya cuy ya <laughs> oke okay posisinya sudah ganti. Wa yasirli amri wa al-uqdatam min Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi Masjid Darul Huda. Begitu juga tuan imam, barisan imam barisan jawatankuasa masjid pemimpin, oh, pemimpin ini tempatan, semua peringkat yang kesempatan hadir. Tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama. Seperti mana yang di, dijanjikan. kan? Malam ni dapat kita bersama-sama. Dari jauh saya datang, saya sampai pagi tadi. Di mana sih? Pagi lah kan, naik flight malam tadi, tapi sampai pagi tadi. Dua hari perjalanan. Wih. Yeah. Air flight pukul 11.30 malam. Ha, jadi sampai pukul 1.30 pagi. Sampai di penginapannya dalam jam pukul 2.00 pagi lebihlah. Jadi Alhamdulillah apa apapun pun seronok sangat. Sebab dapat datang dan hilanglah kerinduan saya. Yeah. Pada Mikolok dan sebagainya. Ha? Ha, jadi bila kita mikolog. ceritakan tentang hari ini cinta membawa ke syurga. Ya. Cinta, apa yang dimaksudkan cinta Cinta ni kasih sayang, perasaan yang mendalam Yang menyebabkan kita lupakan kepada perkara-perkara lain Yang menyebabkan kecenderungan kita akan mengingati sesuatu itu lebih daripada yang lain Itu hmm. sebabnya kalau orang tu dia minat K-pop Dia minat K-pop, dia boleh tumpuan pada televisyen tu Dia pandang TV, dia dah tak tengok benda lain lah. Minatnya, seronoknya, tak ada benda boleh kacau dia jadi dia sampai satu tahap dia khusyuk Khusyuk ni bukan sampai tak sedari Tak Khusyuk ni bila dia tengok TV tu mata dia dah tak pandai nampak lain lah Dan bila ada orang lalu depan ni, dia dia terus tolak tapi Ya yeah, yeah. Macam tu lah keadaan dia ceritanya, cik. Jadi macam tu jugalah cinta mahabbah kecintaan Yang cinta yang kita nak ceritakan ni cinta apa yang akan dapat membawa kita ke dalam syurga syurga dan neraka ni kan syurga dan neraka ni satu benda yang kita wajib percaya adanya syurga adanya neraka adanya penghidupan selepas mati nah betul tu sebab orang tu kata hidup hanya sekali siapa cakap hidup dua kali hmm? kan mati je sekali kan dan nanti apabila kita dibangkitkan di hari akhirat besok bila kita dibangkitkan pada ketika itu mati itu sendiri dimatikan mati oh. dimatikan maknanya tak mati-mati hidup, mati. hidup dua kali ketika itu kita harap sangat akan bagus kan. kalau boleh mati masalahnya tak boleh mati diseksa diazab pada ketika itu tak mati-mati kita baru dengar ceramah aa, sebelum Ramadan itu Israq festival Israq dan Mikraj pada bulan rejab kan? kita dengar ceramah dengan macam mana orang yang paling apa yang kita nampak orang yang diseksa menghentuk-hantuk menghentak-hentakkan kepalanya sampai terburai kepala otak dia. Elok hentak lagi. Elok hentak lagi. Orang ni siapa? Orang yang payah nak bersujud, ni payah nak bersolat ketika ada di atas dunia. Itu balasannya kepada orang-orang ini. Tu sebab bila Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Allah Ta'ala bagi tahu, "Aku jadikan kau sebagai kekasihku Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu Kenapa berita gembira? Kenapa amaran? Ha, panjang lagi lah kisah Israq Merah tu kan Jadi saya tak sempatlah nak ceritakan lagi ni ha, Jadi confirm kena panggil lagi ya? Untuk tajuk tu pula, Israq Merah lah pula. Ya. Tapi maksud dia tu tadi, bila cakap tadi Kenapa? Sebab Nabi dah tengok dalam syurga macam mana keadaan dia dan Nabi dah tengok dalam neraka macam mana. Tu sebab Nabi boleh beritahu... Yang paling ramai dekat dalam neraka nanti orang... Beritahu eh. Ingat tak? Tahu, tahu. Tapi macam tu juga negirnya tu. Kan? Ha, tapi... maknanya kata Nabi dah tengok tu sebab Nabi jadi penyampai berita gembira dan amaran buat umat dia. Nabi dah dapat soalan bocor. Nabi bagi tahu kita. Kalau anak kita dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab peksa. Hugi tak... Bapak ruginya, bukan sikit-sikit, rugi -sikit. betul-betul Macam tu jugalah kita, kita dah tahu dah Apa yang bakal melanda kita Apa yang bakal menimpa kita Maka rugilah kita Dan rugilah kita Sebab kita dah diberikan peringatan Dah diberikan amaran Dunia ini, kalau betullah kita sayangkan Sayang yang macam mana, cinta yang macam mana Salahkan kita sayang dekat isteri kita Yeah. Sayang apa salah kalau kita sayangkan suami kita Salah ke kalau kita sayangkan anak-anak kita Tak salah ya? Tak salah Tapi yang jadi salah Yang menyebabkan kalau Kita terlampau sangat ha, Sayangkan mau salah Eh silap pula ha, Silap pula cerita pasal Liverpool pula malam ni kan? Terlampau sayangkan oh, Terlampau saya, sayangkan ya. manusia ni lebih daripada ...Allah dan Rasul. Terlampau sayangkan benda-benda lain... ...yang tak ada tolak banding sepatutnya. Terlampau sayangkan... ...suami sampaikan... ...sanggup buat benda-benda yang mengingkari perintah agama. Contoh. Sayangkan isteri sampai tak pergi masjid. Dulu elok pergi masjid. Menikah langsung tak pergi masjid dah. Lawa sangat bininya. Menyala-nyala muka bininya. Hehehe. Ya, takut bini sebenarnya Contohlah, Contoh lah Kan ha, Jadi mana kata cinta kepada Allah Macam lagu nasyik tu Cinta kepada Allah Cinta Rasul Cinta ibu bapa Ada satu kemulian nasyik tu ni, ni, macam Saya tak nak janji beri dia pula kan Tapi cinta kepada Allah Bila cinta kepada Allah macam mana Bila cinta kepada Allah ni kita akan Buat segala-galanya Allah suruh Tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Rupa-rupanya dia masuk dalam keadaan sabar. Ha. Kenapa pun tak? Sabar tu rupanya ada tiga macam sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kalau kita cintakan Allah, boleh masuk syurga. Tapi cintakan Allah yang pertama, sanggup buat apa yang Allah suruh. Kita tengok salat, waktu salat daripada 50 waktu. Sembilan kali Nabi turun naik turun naik Akhirnya tinggal lima waktu Itu pun payah nak buat oh. Lagi sikit rakaat dia Lagi susah nak buat Rupanya dua rakaat waktu subuh Itu paling berat sekali Ramai orang tak boleh buat Betul. Kecuali Betul. orang sini lah <laughs> Orang tempat lain saya cakap <laughs> Berat sangat subuh tu Apa hal Tidur tu lagi sedap Peluk bantal lagi sedap Peluk bini lagi sedap Dengan bini-bini tak bangun Apa pasal? Kenapa? Ha, itulah masalah dia Kita jangan jadi macam itu hmm. Jangan jadi macam itu Sayang pada Allah Taat perintah Allah Apa Allah Ta'ala suruh kita buat Bangun yang bangun Kenapa bang? Subuh bang awal, Ya ke bang awalnya bang Bawah pukul 4 Bangun siap awal Kita solat sunat dulu oh, Macam tu Bawah steady Nampak tak? Ha, ini tidak tidur-tidur. Kan? Nabi pesan apa? Nabi pesan pada anak dia Fatimah. Wahai Fatimah. Janganlah kamu jadi seperti kebanyakan orang. Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangun lewat jangan. Bangunlah awal subuh. Kerana apa? Kerana tersimpan Tersimpul Tersedia Rezeki yang melimpah Ruah Allah nak bagi pada orang yang bangun awal hmm. Itu sebab waktu itu dulu Bangun Pengajaran ini cik Pukul berapa dah ni Pernah jadi apa kau ni yeah. jadi apa Sebab Kebanyakan orang yang bangun Lewat hidupnya susah Rezekinya terkapai-kapai Macam manalah nak cikgu Bangun lambat Lepas tu menung <laughs> Apalah nak buat hari ni <laughs> petang tu apa nak jadi dengan hidup aku Nabi pesan dengan Fatimah jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang, maknanya yang tak bangun subuh, ramai kecuali tu sebab saya tak tolak permintaan ceramah di Masjid Darul, Darul Hudah ni sebab masjid ni saya difahamkan jemaah subuh dia pun macam ni lah ramai ha, cara gelak tu tak ada lah tu, tu aku saja test nak tengok ada yang terperanjat pula tadi Mudah-mudahan lepas ni ramai, macam ni. Amin. Ha, yang cakap amin tu janji, kena datang. Dia bila datang ramai, imam pun semangat dia lain. Ini bila imam nak semayang subuh, tengok. Allah. Allah. Yang datang tu pun. Sama-sama ngantut. Imam pun sedih, ya Allah-u-akbar. Lagu lama, ya. Lagu lama, ya. Tapi kalau Imam pandang, huih, ramai-ramai orang. Huih, ramai juga. Ya. Allahuakbar. Lain, dia punya kata oh, takbir. Salah satu faktor, gitu ya, semangat. Semangat, semangat. semayang. Imam bila dia tengok azan subuh pun, Bilal tengok. Alah, ya. Allah hu akbar Allahu akbar. Allah, Allah. sedih betul. Dia kalau panggil dia tengok ramai orang datang subuh tu malam bersusun kereta kat luar macam tu. Bila Allahu akbar Allahu akbar. Wah dia subuh macam tu. Subuh dah tak meneda yu faktor dia lain. itu faktor kalau pertandingan nazan kalau kategori maghrib Allahu akbar Allahu akbar atu ah, maghrib subuh tak leh nuh Allahu akbar Allahu akbar subuh sebab nak kejut orang tegas ya kalau siapa. kita maghrib hayya lillallah Ustaz ya? Kalau subuh Haya ala salam Ma, Pada panggung solat Harus tegas ya? Ini As-salat Tukhairu <tukhan> Minan Ya oh, <tukhan> Memang tidur Tidur gembar Kalau orang lama dia dah tahu dah As-salat Tukhairu Minan No. pendek aja. Ataupun yang betul-betul lagi tegas, as-salatu khairum minan naum. Bangun Bilal kejut tu, bangun. Betul tu. Ya. Taat perintah Allah tu sabar yang pertama. Sabar yang kedua meninggalkan larangan Allah. Rupanya susah nak tinggalkan larangan Allah. Dah biasa mengumpat. Kan Sekali kawan-kawan teguh Eh tak baik tak kau mengumpat ah, Sudahlah macam lah kau baik sangat Akan ah, dah kena hmm. Nampak tak Susah Dah biasa mengumpat Dia mengumpat juga Semenjak keluar TV ni lambat samsul debat sampai Mengumpat dia tadi Samsul debat bukan lambat Dia buka puasa dulu oh, ini ha. Ha. Hari ni Hari ni last day lambat ya? Buasa 6 tahun ni Makan aja Raya terkejut hari-hari ceramah Amah ada jambuan raya pening betul. pada ha, tadi Alhamdulillah selesai juga 6 hari Eh, yeah? ha, siapa yang belum selesai ada ada yang sahabat saya Ustaz Ustaz Ustaz, 아, ustaz dah habis posan 6 dah tahun lepas kata. tahun lepas <laughs> dijera, kan? oh kira-kira ini cikgu pulang ternyata ya. enggak ya betul lah tu tak 29 30 raya apa yang terkejutnya pergi percaya kalendar kuda apa suruh <laughs> Marah dia Hari tu sebelum masuk bulan puasa marah Kenapa kita raya Kenapa kita raya Isasa Brunei Indonesia Semua Isnen yeah. Kita pula Oh siap keluar dan TikTok Keluar dan Sun Drive Marah pun Kita sebelah aja, Takkan lain anak, -anak bulan dia nak nampak Marah Sekali umum raya Isnen Marah juga <afterlife> Kenapa <Brys goof> raya Isnen Saya pergi beli lemang Dekat Sereban tu Abang Jamal, abang Chanab, ramai orang beli ke bang? Ramai. Tapi dah tak tentu dah tak tentu dah. Tah mana lamang, tah mana buluh, begitu <tuk> tu. Bulu. Tak apalah, eh? Yang penting dah nak selesai dah pun Syawal. Apa lagi nak terkejut-terkejut? Tapi kalau dia cinta kepada Allah, maka dia terima. Tu satu Syawal. Dia tak mengut. Kenapa hidup kita nak mengut? Allah Taala dah tentukan hari Isnin, nak marah kenapa? Rayajalah, baju dah beli pakai jalah. <tuk> Aduhai Semua nak marah PKP marah, tak PKP marah hmm. Budak sekolah kat rumah marah Suruh budak pergi sekolah, kes tinggi lagi kenapa buka sekolah Marah juga <laughs> Semua benda nak marah Sabar, semua Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita kan? Dan begitu juga Yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tak akan tipukan sesuatu Melainkan sesuai dengan kemampuan kita Betul sekali Allah ni hidupkan kita ni untuk kita beribadah kepadanya Mengabdikan diri kepada Allah Betul tak? Kan? Allah suruh kita mengabdikan diri kepadanya so, Sebab atas dunia ni jangan lupa fokus apa yang sepatutnya kita buat Hidup dalam dunia ni sementara Apatah lagi yang ada dalam dunia ni Sementara suami sementara isteri sementara sampai masa jinna lillah wa inna ilaihi rajiun ah ya sayang isteri isteri ai paling pandai masak sekali hmm. ha, so ai tak main lah makan kat kedai wah dia kata yeah. besok tu makan kat kedai dia kenapa isteri aku dah meninggal tahu pula makan kat kedai sementara suami ai bagi ai 2000 sebulan you ada hmm. berlagak ...malam tu suaminya mati, tercekik sudu. Orang perempuan dengan ma... ...orang oh, perempuan dengan ma ...abang, kau tercekik sudu, mati. Hilang dua ribu sebulan. Hilang dua ribu sebulan. Nak cakap apa? Gampang <SILENCIO> banget. Itu sebabnya nyan. jangan berlagak. Itu sebab melainkan kita suami isteri... ...sentiasa berpesan-pesan... ...berbimbing-bimbing... ...untuk sama-sama menuju ke syurga Allah. ...barulah jadi cinta membawa ke syurga. Yeah, yeah, yeah. Bukannya sekadar tujuh hari. Tujuh hari... ...mencintaimu. <laughs> kan, bukan. Biarlah sepanjang-panjangnya. Kan, ha, sampai membawa ke... ...membawa ke syurga. Jadi, mana apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat atas dunia? Apa lagi? Yang keduanya, harta benda sementara... Rumah besar Besar mana pun Sekalipun kita nampak lawa Lama-lama buruk rumah tu Ada rumah baru lagi lawa lagi Ada je rumah baru naik Ada je rumah baru naik Akhirnya Sementara sifatnya Terus sebab masa hujung tahun lepas Saya dalam forum Malam tahun baru Saya bersama dengan rakan-rakan saya tu Geng-geng hias Haslin Abdullah Abdul Khairi ...Izhar Arif dan Samsul Debat. So, nama yang hujung sekali paling bongsu. Harap maklum. <laughs> so, kami berempat bincang apa tajuk kami nak buat. Akhirnya tajuk yang kami pilih, mana milik kita. Ma mana Akhirnya cuba lagi. Mana milik kita. Kereta hajo, Motor sampai masa rosak. Jahanam rosak, hantar kat bengkel. Berapa kali repair. Sudah hanya tukar motor baru pun rosak juga. Ada orang baru beli kereta tak sampai sebulan. Kompresor problem. Lepas tu Cina tu boleh cakap Alah ni nasib-nasib mah Nasib-nasib yeah, yeah, Dia nice. kata Dan sebenarnya tu dunia Sementara sifat dia Belagak lah macam mana Baru bawa action belagak Zab zab zab Boom langgar tiang <laughs> Dia angkat tangan dengan kawannya tadi Langgar tiang Nak cakap apa? Sementara Yang kita nak bangga-bangga kan Untuk apa? Ketua dia besar lah yeah. Dia kereta besar Waktu jam tetap ke berhenti dia tak ada, ada saya kata ta ta ta ta ta ta tak ada. Kan, itu isu dia. Masa tu belah kita nampak untung naik motosikal. Nak apa? Sementara sifat dia. Kereta besar boleh sikit RM30. Mana boleh? Kita naik kereta Grand Liviva. Seri Viva. Boleh sikit RM30. Kan, ketalah. Tak ada pakai sikit RM30. Memang tak naik, naik sikit saja meter dia. Sebab saya kata Apa yang kita nak banggakan atas dunia ni Membohong saja Dunia ni adalah tipu-tipuan saja Allah bagi dunia ni kat kita sebagai ujian saja Nak ambil ujian ambil sekadaran untuk bekalan akhirat Tak apa Duit ada tapi kita gunakan untuk tolong orang susah Duit ada kita bantu untuk kerja agama Itu sebab disebutkan dalam surah As-Saf Ayat 10, 11, 12, 13 Allah Ta'ala tanya mahukah kamu, sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan apakah perniagaan itu, membela agama Allah, perjuangan, berjihad membela agama Allah dengan dua perkara pertamanya harta benda yang keduanya diri sendiri harta benda termasuk dalam tu. harta benda bantu orang, sedekah infak, zakat nah, ini yang saya suka ini dan diri sendiri, jaga sedekah. diri kita jaga perangai kita, Tu Allah beritahu dah dan apakah keuntungannya dalam perniagaan itu? Nanti buka surah As-Sof 10, 11, 12, 13. Keuntungannya ada empat. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan. Yang mana cepat masa berlakunya. Itu dalam Quran Allah beritahu dah. Dengan harta benda, dengan diri sendiri. Nampak? Dia tak cakap siapa yang kaya. Dia tanya kau dengan hati benar duit kita walaupun sikit dan sikit tolong pula orang itu lagi besar pahala dia. Kita nampak lalu tabung tap tap tap tap lalu tabung <tuk> ah sudah <tuk> lalu pula tabung. <tuk> <tuk> kita keluar duit RM5 orang sebelah keluar 100 orang cakap weh 100 weh. Dalam hati dia tanya kau 100 orang tu RM5 je yang dia tak tahu kawan ni bagi RM5 dalam bank dia memang tinggal RM10. Oh. Dia fikir lama nak bagi liminggit ni Bukan senang Tapi dia bagi juga liminggit Besar hatinya Dia yakin Allah akan bagi ganti lain nah. Orang yang bagi seratus tadi Dalam bank dia ada sepuluh juta Apa benda seratus Kalau dalam bank ada sepuluh juta Bagi seratus Kau aman Betul tak? Sama betul. lah macam orang kita Awal bulan singgit Tengah bulan singgit <laughs> Ujung bulan singgit Dapat air citra pun singgit. Apa itu citra? Aduh hai. Siapa yang nak keluarkan duit ke RP baru ni? Soalan saya tak apa tak payah angkat tangan. Saya nak tanya, dah habis belum minit tu. Nah, tengok. Apa si ai citra apa? Tapi kalau tak sampailah dua kat dalam tabung masjid dekat tempat kita solat ni kalau tak sampailah lah RM10 teruk lah kita. Saya bukan cakap rm tak sampai RM10. RM10 pun berkira. rm oh, masuk balik. Kau duduk tukar? Sanggup tukar. Perangainya macam tu. Sedangkan yang kita masuk dalam tabung tu yang... Tunggu, tunggu. Kaya <laughs> seperti itu kena uh, pengalaman ya pengalaman yang saya alami pernah hal seperti itu ya maksudnya teman saya gitu kaya dia enggak ikhlas banget masukin dalam kotak amal gitu makanya ditukar <laughs> tu <Itulah> milik <kita>. gitu <laughs> tu sebabnya kalau lah ditakdirkan lah kalau ni memang takkan berlaku ni sebutnya takkan berlaku kata orang dalam kubur tu Allah bagi peluang hidupkan dia 10 minit. Ulang kau terperanjak Ada mudah muda Kita ulang di situ. Ya? Dia kot terper, Dia cik, ya. <laughs> ini memang takkan berlaku. Ini disebut yeah. takkan berlaku katalah orang dalam kubur tu Allah bagi peluang hidupkan dia 10 minit pula <SILENCIO> kau terperanjat lah orang bagi contoh terperanjat tu katalah Allah bagi dia hidup 10 minit bila dia bangun 10 minit dia takkan sibuk nak cari rumah dia dia akan sibuk cari tabung dia cari kat mana tempat dia boleh sedekah Sebab baru dia sedar di dalam kubur Sedekah dia yang RM1 Sedekah yang RM2 Sedekah yang RM10 Dia hari tu dia bangun Kenapa? Kenapalah kubur aku ni macam lapang eh? Taklah lapang sangat Macam lapang aje Malaikat menjawab Sebab kau ingat tak dulu kau pernah sedekah Maksud tu kau sedekah singgit dekat masjid Darul Hudah tu Itulah paling ikhlas sedekah kau Anila, oh, kau dapat ni Seinggit macam ni punya lapang Kalau aku tahu aku bagi semua harta aku Tapi dah terlewat Dah terlewat Penyesalan eh? penyesalan, penyesalan tu, tu selalu dia. datang terlambat Lepas tu kita datang Ni dengan Allah kita datang rumah Allah kan Kita masuk rumah Allah kita duduk Cuba tengok Punya dahsyat ni masjidnya Tak ada satu kipas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan tak, Sepuluh Tak ada satu kipas pun yang on Nak tunjuk punya sombongnya ada <SILENCIO> Tapi yang kau tak tahu bil elektrik ikan lagi tinggi tu Jadi apa jangan ini. ingat apa Tengok Kapet baru lawa Masih lagi sujuk terbanam muka <SILENCIO> Semua ada kos Jadi apa kita berkira Masuk dalam rumah tahu. Allah ni adabnya Cubalah menyumbang banyak sikit Tak Adap. Lepas tu belum cerita lagi Kalau panggil penceramah luar yang datang Penceramah Senanjung pula tu <laughs> Yang Kuro TV pula tu <laughs> Bukan ingat murah bayar dia yeah. hey, Saya tak cakap saya Itu <laughs> <laughs> nah. belum cerita dia lagi ya. Bukan senang tu nak tengok Orang bagi minum Macam ni amnya dulang <laughs> Aku pun ingat. Dur lah. dia tak kena langsung. Tapi tak boleh ni adab lah nama ni beralas. Ya ya adab. Khabar bagus kalau sini. Jauh-jauh datang nak paje kosong. Sembillah mano. Syukur. Ya ya. Nah, ni sebab kau bagi singgit. Ni kosong lah. Cuba pagi ni, barulah air kelapa siap payung. Eh, yeah, siap payung. Tuh, tak ada lah. Betul. Cuba kita tak, saya cakap satu je. Nak ubah hidup kita, percaya cakap saya. Belajar sekali sumbang, zap bagi seratus. Biar ada seminggu menung. Seratus masuk macam ni lah. Aduh. Seminggu Banyak weh. Tapi, betul. Seminggu menung. Tapi percaya Allah bagi ganti. Betul betul. Nah, soal ini cuy, saya apa pegang teguh gitu, yang namanya apa namanya bersedekah itu saya nggak tahu kenapa ya. Memang saya, saya memang hobinya suka seperti itu cuy. Walaupun keadaan keuangan saya seperti apa gitu ya, saya tetap akan membagi lebih karena saya yakin dalam hati saya memang bahwa apa yang saya berikan. Kepada orang yang tak mampu lah, atau ke dalam masjid itu, pasti Allah bisa gantikan dengan yang lebih baik. Gitu. Itu yang saya pegang teguh. cuy. Sampai sekarang. Nabi sebut tidak berkurang harta orang yang bersedekah. Hmm. Malahan bertambah, bertambah dan bertambah. Tiga kali Nabi ulang. Takkan kita tak percaya? Betul, betul. betul. Nabi sebut itu. Nabi pesan kalau kamu nak murah rezeki Jangan tinggal dua amalan ni Pertama jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh Salat, salat sunat Dan benda tu takkan Pada orang yang bangun membutuh Sampai tengah hari <tuk> Oh ni sembilan cakap <tuk> Kalau sampai tengah hari tidur Memang takkan dapat Bangun awal solat sunat dua rakaat sebelum subuh Dengar dan yang kedua Jangan tinggalkan sedekah subuh Datang ke masjid Masukkan duit Ataupun orang perempuan boleh buat macam mana Kalau tak pergi masjid Dekat rumah buat tabung Ambil botol tu Botol pun tak apa Pagi je nak subuh, nak sembuh subuh tu masukkan singgit dalam tu kami ni anak-anak rasa masuk RM1, air rabu masuk RM1, hari Kamis masuk RM1, hari Jumaat masuk RM1, cukup RM5, hari Jumaat bagi kak suami pergi sembah Jumaat bang masukkan. Tapi yang kita masuk setiap hari tu Allah dah kira dah. Ya, niat, karena niat. Dan bila kita masuk je, apa berlaku? Malaikat terus mendoa, Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadaMu, Ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini Ya Allah. Amin. Ini bangun. Bukan subuh gajah lagi dah. Subuh, gajah. subuh dinosaur. Lima minit sebelum sebelum Zohor baru subuh. Dah nak pupus subuh tu dah. Keperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni. Jangan macam tu ya. Bangun awal nampak cinta kepada Allah membawa ke syurga guna tengah hari yeah. tu sebabnya sedekah atau sahkir Allah taklah janji keampunan dan kemenangan yang cepat masa berlakunya Allah taklah janji ugilah kita. Eh? ugilah kita kemudian cinta yang membawa ke syurga lagi apa dia yang keduanya cinta kepada rasul sayang kita kepada nabi kan hmm. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Nabi ajar kita suruh sayang saudara-saudara kita lebih kepada diri kita sendiri. Tu pun Nabi ajar. Dan Nabi kata siapa sayangan aku lebih daripada diri dia baru betul dia beriman pada Allah. Ini tak sayang kita kepada orang lain lebih daripada sayang Allah dan sayang Rasul. Ya. Sayang daripada kereta Sayang dia kepada binatang-binatang Sayang dia kepada Kepada ahli keluarga dia lebih Daripada Nabi Nabi kata Kalau kau sayangkan aku lebih daripada selainnya Baru betul keimanan kau Betul ha, Jom tengok Sayang Nabi macam mana ha, Macam mana cara nak sayang Nabi Selawat. Nabi kata Faman an aksara Barang siapa suka sesuatu Akan selalu menyebut-nyebut Kan Selalu kita sebut nama dia Macam penyanyi tu Dia sayang kat perempuan tu Kan dia sebut nama Oh Fatimah Sayang dekat Timah <laughs> Siti Haida Sayang kat Siti Haida Zalika Zalika, Zalika. <laughs> Sayang dekat Zalika Isabella, Amalina Sayang budak Amalina. India tu kan budak Melayu tu <laughs> Fiona saya kat Fiona Mira Edora Mira Edora Isabella ya, eh, Isa. Isabella Semua nama perempuan Mana ada nama Samsul Debar <laughs> tak ada <laughs> Tak ada. Nama lelaki tak ada Semua sayang kat perempuan Tapi sayang kat Nabi pun Kena sama sebut nama je. Caranya apa Berselawat banyak-banyak Nabi sebab apa Nabi sebut, siapa yang sayangkan aku, kena sebut nama aku selalu. Kan? Eh, inna awlan nasibi yaum al-qiyamah, aksarhum alayasalatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak, adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Banyakkanlah selawat kepada Nabi. Selawat. Kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat, baru selawat. <laughs> Terperanjat sahabat-sahabat. Allah, masalahnya ala saya dinamah amat. Masa bila balik? Aduh, terkejut kami. Macam ya, ah, kan? ja. <kolos> kan? ya. tu lah kan. Pandai kelakar Sarawak kan ni. Macam tu lah kan. Baru nak selawat, tunggu terperanjat. Aduh, selawat selalu. Al-Fasalul Al-Nabi sibuh selawat pada nabi khanta murusulil kirab baru dengar lagu selawat akhir yang mulia dia ada lirik dia nada-nadanya <Sing> tawitengsun kelawan muji maram pengera ah bahasa jawi faham nak Oh, Saya je, tak boy. faham <laughs> Saya tahu bunyi Cakap salawat syair Jawa <tuh> Salallahu ala muhammad Tak kisah macam mana pun nah, Salawat atas cerita. Nabi Sebab itu <tuh> salah satu tanda Nabi nak kenal kita akhirat <tuh> Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat Ikut amalan masing-masing Masa tu telanjang <tuh> tanpa sibuk nak tengok orang lain punya Hei <tuh> <tuh> Tidak ada Tidak ada Itu bukan imam ke? Tidak ada Tidak Ini otak tahu dah truffling ke Cik? Tak ada Itu ada lagi Akhirnya nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hoi. Tak ada. Tak ada. Tu bukan imam ke? Tak ada. Kenapa sibuk? Tak ada. Tak ada. Sampai sudah membalah tak ada. Masa tu semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami nampak isteri lagi Isteri nampak suami lagi Dia lari nampak sini Isteri lagi Nampak sini Isteri lagi Ramai betul isterinya Contoh ha, Jadi jangan ya ha, Nanti kena kepung nanti Semua kena Semua nak sini sini boleh Sini tak boleh Sini tak boleh Betul Nampak anak buah lari Nampak ketua kampung lari Ketua kampung lagi lah lari Semua jangan main-main Masa tu menyesal Pegang jawatan <tuh> wakil rakyat <lagilah> lagi lah <tuh> lari semua lari Ia. masa tu semua lari sebab takut dituntut nampak tak masa tu kita nampak Nabi Adam wahai Nabi Adam bantu aku wahai Nabi Adam bantu aku Nabi Adam jawab nafsi-nafsi sendiri-sendiri tak napek tolong jalan depan lagi jumpa pula Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pun kata nafsi-nafsi jumpa dengan nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi nafsi tapi nabi Musa siap bagi tahu, kau pergi cari Muhammad. Muhammad eh, boleh tolong kau ni. Daripada satu masalahnya jarak daripada satu nabi nak jumpa nabi yang lain, ...ketika akhirat nanti jarak perjalanannya seribu tahun. Bahon. Pendekkan cerita sebab panjang lagi nak cerita pasal akhirat ni. Maknanya dah dua tajuk dah kena panggil. <laughs> Akhirnya jumpa dengan Nabi Ya Rasulullah bantu aku Ya Rasulullah Bertuahlah kita kalau Rasulullah panggil Umatku umati kemari kau Bertuahlah kita sebab Nabi kenal kita Tapi bayangkan Kalau kita Ya Rasulullah bantu aku Ya Rasulullah kau siapa Aku tak kenal kau siapa Pernah berlaku Ketika zaman sahabat ada seorang lelaki Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Kenapa Ya Rasulullah kau marahkan aku ke? Tak, aku tak marah kau tapi aku tak kenal kau siapa. Bukankah semua orang memberitahu. Semua orang cerdik pandai. Semua memberitahu bahawa kau lebih kenal umat. Kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Yeah. Memang benar. Aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepadaku. aku. Oh. Terjaga daripada tidur. Dia menangis sepuas-puasnya. Mulai saat itu. Dia mewajibkan diri dia berselawat. Tak kurang 10 ke 50 kali sehari. Selang beberapa hari... Dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi. Dan Nabi sebut. Sesungguhnya kali ini. Aku sudah kenal akan engkau. Jangan main-main bab selawat. Mussolah. Terus sebabnya kalau kita nak start motor tu. Allah mahasali alaih sendirian nama. Cak-cak-cak-cak. Allah mahasali alaih Dia tu lupa Ada panca lagi ternyata cuy Cik, cik, cik, cik Allah Dia terlupa lupa ada Swiss dia, Nak tercabut kaki kawan tu Tak isah tapi selawat Macam nak pakai baju Allah masalah Allah masalah Allah masalah selawat rugi kalau kita tak berselawat selawat lah ke atas Nabi dan Nabi sebut Al-Bakhilu al-lazi zukirtu indahu falam yusalli' alaih orang yang paling kedekut apabila orang itu disebutkan nama aku, dia tak selawat kedekut. tapi kedekut. ingat ya kedekut. hanya untuk Nabi sahaja kalau nama kita Muhammad <laughs> Istri panggil dari dapur. Abang Muhammad Wasallam jangan. Hanya untuk Nabi saja sahaja. Ma, dia pokok rata pula. Dia lurus. Dia dengar, kata boleh dengar Muhammad kena selawat. Gitu. Ya? Ha, jadi, selawat banyak-banyak. Jangan jadi manusia yang kedekut. Dan begitu juga kalau kita sayang Nabi. Kalau kita nak masuk syurga, hidupkanlah sunnah Nabi. Nabi kata faman ahya bisun nati fakat ahabani faman ahabani kana mai filjannah barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku tengok nabi sayangkan kita nabi tak kata sepuluh nabi tak kata seratus nabi tak kata tiga pun nabi kata sampai menghidupkan satu sunnah aku maka dia sayangkan aku pakai baju macam-macam jenis tapi satu je aku pakai baju yang bersih sebab nabi suka yang bersih dapat apa sunnah sunnah. Aku Najjaran pakai aku pilih tutup kepala ni. Niat aku sebab aku nak tutup rambut aku ni bila aku solat ni. Kan? Contohnya, dapat pahala sunnah juga. Pakai wangi-wangian. Nak dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah wangi-wangian tu. Dan siap cari yang terbaik, lagi dapat pahala sunnah. Sebab Nabi pun pilih wangi yang terbaik. Minum, main, masak. Pun sunnah Nabi. Nabi minum, main, masak. Tapi cara Nabi minum kita kena tahu. Nabi tak minum banyak-banyak Nabi minum sikit-sikit tertib Contoh Bukan nak minum sangat Nak bagi faham Bila minum Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Taus Satu Tak payah lah aku sebut satu tu Dua Tiga Maknanya Paling kurang tiga Tiga hirup tu maknanya Sikit-sikit-sikit-sikit Barulah nampak adab bila minum. Tapi kalau minum begini, <laughs> haus itu tak dapat pahala sunat. <laughs> Tapi puas hati aku. Nah, <laughs> maknanya minum tertib. Jangan kita dahal oh, sebab Nabi suka masak kita pun minum macam tu. Lagi satu lagi minum berdiri, kan? jadi minum sikit-sikit sikit minum. Betul. Itu dari segi adab dia ya? Jadi hidup kat sunnah Nabi Apa lagi? Pakai baju putih Nabi suka yang putih-putih Kemudian kita senyum Pun sunnah Nabi Banyakkan ya. tersenyum Apa lagi? Nabi juga Nabi juga rajin bersedekah Itu pun sunnah Nabi Buat amalan-amalan sunat, Buat Contohlah macam kita pakai baju kan Macam saya pakai baju ni Ini bukan ikut sunnah kan Baju macam ni lengan pendek kan Macam ada orang pakai baju kurta hmm. Kurta lengan pendek Sebenarnya orang Arab bawa tidur Kurta Itu semua kena tahu Tapi tak boleh bawa salat Tak ada masalah Okey je Kita memang pakai Kebanyakan kita suka pakai kurta lengan pendek tu Cuma kalau nampak orang Arab Datang jadi imam kat sini Jangan pakai depannya Orang ni nak semayang Nak tidur dia kata -kata. <laughs> yeah. Tapi sah salat sah. Oh ada beda ya pun. Ternyata ya eh? Nah, jadi mana kata kita ikut amalkan sunnah Nabi Buah kurma, paling senang buah kurma Buah tamat kan Itu pun sunnah Nabi Nak dapat-nak dapat lagi pahala sunnah yang lagi tinggi lagi Kita makan kurma Nabi Kurma ajwa Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa tu boleh botak ke mana Bukan sebab rasanya Sebab harganya Harganya mahal kan? Nah, tapi kalau mampu belilah kan, ha, tak ada masalah pun jadi mana kata hidupkan surah Nabi itu juga tanda, tu cinta yang nak membawa ke syurga so. kemudian Nabi, Nabi cakap yang baik-baik, Nabi tak cakap benda yang tak baik, Nabi pesan kalau tak ada benda baik yang kamu boleh cakap, lebih baik kamu, diam, diam. sahabat dulu saya dinabur bakar, sampai ambil batu masuk dalam mulut, sebab nak mengelakkan diri dia bercakap benda-benda yang tak baik hari ini tak payah masuk batu dalam mulut pegang handphone, diamlah. <laughs> Masalahnya yang kita tulis dalam handphone tu. Itu yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Tu kita takut. Bukan mulut lagi. Bukan ya? apa yang kita tulis itu pandangan sebagian besar ulama. Apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Ya, tidak bersuara. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis. Kadang-kadang tulis kau ingat kau bagus sangat, kita tulis dalam tu. Tak guna punya jantan. Yeah. Adakah patut kau cakap aku masak tak sedap yeah. Siapa <laughs> Suami dia Jangan eh, Jangan buka air Terutamanya suami isteri Simpan rahsia kita Simpan rahsia kita Jangan didedah-dedahkan yeah. eh? Suami isteri Kemudian kasih yang membawa ke syurga selepas itu Kepada ibu dan bapa Jangan disakiti Keduanya Sayang mak ayah kita Kan? buat baik pada mak ayah kita. Kadang-kadang mak kita makin lama makin tua, makin banyak masalah. Sebenarnya itu ujian untuk kita. Bersabarlah dengan kerana orang tua. Sikit-sikit menjujuk, sikit-sikit mengajuk sabar. Ya, juga orang tua. Kan. Aja. Kadang mak kata, "Mak nak apa? Mak mak cakap je. Mak nak apa? Layan mak elok-elok." Hmm. Tulah mak tengok orang dah tak pakai dah cerewet menjerit tu. <laughs> cerewet menjerit. Cekek menjerit tolah yang bila masak air tu dia pula pekak tak terdengar mayang terbakar je dapur jadi mak nak apa mak nak yang mesin yang tekan-tekan terus panas tekan-tekan terus sejuk tahu nak tahu nak apa sih tahu tahu betul tahu apa dia Mesin air. Jangan sebut koweh. Dia tak taja camah kita malam ni. Mesin air. Beberapa kali ajar dah. Jangan sebut jenama. Dia tak taja camah kita malam ni. Hmm. Mesin air. Ha, mesin air kan. Jadi mana bagi. Kadang mak dapat tu bahagia. Dia Dispenser, sebut. Lagi, kan? Sudah ada sebut. Ya Allah anak aku. Bagi aku nihal. Alhamdulillah. Macam tu lah. Jadi mak dia kata bagi. Maksudnya mak kita ni yang paling mahalnya apa? Paling mahalnya adalah doa mak ayah kita kepada kita. Ini dia, Itu pun membawa ke syurga juga. Doakan yang baik-baik untuk kita kan? Dan begitu juga kasih sayang apa? Kasih sayang suami dan isteri. Dengan satu syarat suami mengajak kepada kebaikan. Sayang malam ni kita semayang jemaah ya Tiba-tiba yeah. je nak mati, nak mati. <laughs> Janganlah macam itu Suami nak ajak semayang mulalah Malam ni kita semayang ya bang ha, yeah. Boleh ha, Mari kita semayang sama-sama Oh perempuan jangan kasar cakap dengan suami Abang abang tahu tak kenapa saya kawin dengan abang yeah. Saya harap sangat abang jadi imam saya Macam yeah. itulah Barulah sebiji Kalau tidak Kalau kita biarkan takut Jadilah suami kita tu Suamiku seorang pendosa <ti Octos> Kita tak naklah suami kita jadi macam kan uh, Biar suami Janganlah gagang dengan suami Abang Jadi imam so, <tiissa> Jadi imam Abang tak pandai Pakai tekong duduk belakang Ahal pula Zerutan jadi pakai Jangan macam itu Haduhai Eh Ha, cakap lah lo abang Abang kena jadi imam tau Lepas tu bila suami baru belajar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Bini abang belakang Patehah pun tak betul Menjadi imam Jangan macam itu Abang kalau abang tak pandai Mari kita belajar sama-sama eh yeah. belajar sama-sama baca, di Kuala Lumpur ada sepasang suami isteri, dia buta Al-Quran apa dia buat, dia hantar anaknya yang berumur lima dan enam tahun tu masuk ke dalam sekolah tafiz setiap hujung minggu bila anak dia balik anak dia mengajar, mak dan ayah dia mengaji apa yang anak dia belajar kat sekolah hujung minggu tu dia ajar pula mak ayah dia menangis-nangis mak ayah dia belajar nampak tak, nak belanja ya? sama jadi barulah nanti. boleh membawa cinta yang membawa ke syurga Janganlah ingat cinta ni hanya cinta saling berpegangan tangan Memimpin tangannya di tepi pantai yang indah Sambil menikmati mi kolok Macam tak kena je Kenapalah banyak sekali sebut mi kolok malam ni Macam itulah berpimpin tangan, berkasih sayang Tapi jangan lupa kepada Allah SWT Macam hari tu kan Semayang jumbang kita semayang Kita semayang tarawih bang Malam ni jemaah tarawih Semua diajak kepada kebaikan Itu sebenarnya Sebab kita kena faham Nabi pernah satu kali tu Nabi ambil Ranting uh, kayu tu Nabi buat dekat Nabi tukis satu garisan Dekat atas tanah tu hmm. Nabi buat satu garisan panjang Kemudian dekat garisan panjang tu Ada segi empat tepat tergantung dekat, Faham tak tu? Segi empat tepat tergantung pada garisan yang panjang Macam ni garisan panjang Kemudian ada satu segi empat tepat dalam segi empat tempat tu Nabi cakap-cakap dekat dalam tu. Kemudian sahabat tanya apa yang kau lukis tu Ayat Rasulullah. Nabi beritahu garisan panjang tu nak beritahu kau itulah cita-cita manusia. Manusia ni dia nak tu, nak buat tu, nak buat ni. Macam-macam dia nak buat dalam hidup dia. Tapi yang segi empat tempat yang kecil tadi. Rupanya setakat itu je umur yang kita ada. Dalam umur setakat itu je. Dia cakap-cakap pula itulah ujian dan dugaan yang ada dalam hidup kita. Hmm. Yang menyebabkan... Umo yang ada bertambah pendek rasanya. Macam sekarang, cuba tengok. Macam baru semalam je heboh basah kelang kabut gaya. <tid> Tapi aku pun punya hari ni dah 26 Syawal. Dah 26 Syawal jangan tak sedar. Nampak? Begitu pantas masa berlalu. Maknanya apa? Maknanya apa? Nak mati dah tu. Allah. <tid tid> Betul, kita semua ni nak menghampiri kematian dah kita. Betul, betul, betul, Harus ingat mati, cik. Sebenarnya manusia ni, setiap manusia ada 99 perangkap kematian, kata ulama' terdahulu. 99 perangkap kematian. Perangkap? Tapi, ada satu perangkap kematian. Dia 99 ni, contoh kita naik kereta, accident kereta tu, buang-buang-buang kereta kita tak kena. Terlepas satu. Oh, okay. Kita dengan kawan kita pergi berkelah, terjun dalam... Sungai tu Yang naik kita seorang je Yang lain tu menung je buaya Sebab saya suruh pergi kat Sarawak ni Naik bot dia kan Nampak signboard tu Awas di sini ada buaya Di Semenanjung tak jumpa signboard tu Tu ada anak saudara saya tanya Tak nampak pun buayanya Aku tolak kau ke bawah kau tahu lah buaya tu. Banyak ceritanya payah sangat <tuk> kena cakap tak dia, nampak dia. tak nampak nak buaya tu, Hai, <tuk> tu. apa <tuk> mem lah tak memang betul lah nak tengokkan betapa <tuk> dalam hidup kita ni macam tu lah semua tahu. terjun dalam sungai kita seorang je naik hmm. kita selamat yang lain tak selamat lemas dan sebagainya Nak beritahu apa? Terlepas satu perangkap kematian. Tanah runtuh tengok tak? Habis semua rumah, rumah yang sebelah tu sikit lagi. Rumah tu terlepas. Satu lagi perangkap kematian terlepas. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian. Ada satu perangkap kematian yang kita tak boleh lepas. Hmm. Iaitu perangkap usia tua. Lepas tua habis dah. Habis dah. Tapi sebenarnya, itu juga sebenarnya merupakan satu pencapaian. Pada siapa yang tua, tahniah. Sebab Allah bagi umur kita sampai tu Betul Ni yang muda-muda ni Jangan perasan boleh sampai <laughs> Tair nafas Haa Orang seboleh seratus orang ni Ya <laughs> eh, betul Kita kena kita ingat apa Ada orang tidur patut tak bangun-bangun Ada seorang tu Balik daripada Dia gelak gelap gelap balik hmm. Esok tu meninggal Mulalah keluar tu Patutlah malam tadi dia gelap teruk sana <laughs> Nak mati rupanya. Kan. Biasa sini kita duduk kat tiang tu. Tuan tadi dia duduk kat tiang, tapi dah cakap dekat tiang tu mati semua. bukan be tiang sini. Timula panam kau, kau kau kau. Kan. Saya doakan semua panjang umur semua dengan kebaikan dengan Islam. Dah, kami. Kadang-kadang kita tak tahu. Bila lepas usia tu itu pencapaian, bukan semua orang boleh capai. Dan tanda Nabi sayang kita tu dia Nabi No'ah Ya Allah Umur umat aku ni jangan kau bagi panjang-panjang Ya Allah Sebab apa? Sebab supaya kita boleh agak estimate Orang yang umur 70-80 tahun Apa lagi nak kerja? Apa lagi nak kejar? Tak ada apa dah Anak dah lepas semua Anak dah kahwin Dia dah ada hidup dia Kita pergi suar Darul Hudah sahaja Masjid Darul Huda datang relax Semayang balik minum Minum kopi Kalau isteri dah tak ada minum seorang-seorang Betul? Kita datang mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita Dalam keadaan kita sehanian Kita sentiasa datang ulang-alik Ulang-alik pergi ke masjid Bila dia meninggal Dalam perjalanan ke masjid Bila dia meninggal tengah bersiap nak pergi masjid Bila dia meninggal di masjid Bila dia meninggal tengah sujud di masjid Jam. Nak tak mati tengah sujud Nak, Nak ke tidak Nak. Nak tapi jangan imam <laughs> Kalau imam meninggal tengah sujud Haruh-haruh kita weh Imam Allahu Akbar huh. <laughs> ya makmum belakang Lamanya sujud hari ni <laughs> Haduh <laughs> Yang seorang tu tinjau dia pun beritahu orang sebelah Weh Lama sujud Yang seorang ni Weh Semayang tak boleh cakap Orang sebelah tu pula Nasib baik aku tak cakap Sudahnya Weh dah batal semayang kita dah Dah batal semayang kita ni Bangun lah bangun, bangun Lepas tu bangun tengok Eh imam ni dia usik imam tumbang. Allahuakbar. Imam meninggal tengah sujud. Meninggal tengah sujud. Bahagia rasa hati ni. Bertuah-betul kematian ni dicemburui. Tengah sujud meninggal Di bangi ada seorang lelaki meninggal tengah sujud. Dia bukannya pencen pejabat mufti. Bukan pencen ke pejabat agama. Dia pencen. Pencen apa? Pencen posman. Posman? Dia posman tapi waktu dia sujud tu bila orang dah, dah meninggal dia sujud dia orang tanya dia macam mana hidup dia di rumah tak pernah lekang dengan Quran duduk dekat depan TV sambil anak-anak buka TV tu dia mengaji depan TV dekat meja makan sebelum isteri hidang makan mengaji dulu ada satu Quran lagi ambil baca Quran sahaja di rumah eh, dekat dalam bilik Quran dekat atas kepala katil ambil baca dulu sebelum tidur sama macam kita Sebelum tidur kan kita capai handphone Dalam tu ada Quran Cuma kau tak baca je Berani kau mengangguk Wajar betul Sama wah. Berani dia sama kan? Betul Kematian yang dicemburui Betul tak Itu yang kita nak Barulah betul cinta membawa ke syurga Nampak tak pandang muka mak ayah dapat pahala bayangkan empat muka yang pandang dapat dapat pahala pandang muka mak ayah dapat pahala tapi pun anak <tuh> dah lama tak balik tu mai balik ni nanga ni muka ni nanga <tuh> <tuh> <Nangar. tuh> betul nangar. kan aku buat tu betul <tuh> Aduhai ada orang cakap nak cepat pandai kawin dengan Sarawak ada orang cakap oh tak di Sarawak ini ya Nangga. tengok muka mak ayah tengok muka mak dapat pahala tengok muka ayah dapat pahala tapi mak ayah dah tak ada ustaz ziarah kubur dia cuma janganlah ziarah pada hari tertentu je seolah wajib pagi raya eh jangan pergi sekarang pergi pagi raya tak boleh pergi bila-bila masa pergi kedua pandang muka suami dapat pahala Pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. sendiri. Kau pandang laki orang tak dapat pahala. <laughs> kan, nah, suami balik pandang. Abang. Suami pun macam ni. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah siapa lagi. Anak-anak semua macam kau salam mak kau. Rasa tak lama lagi. Señor menyela janganlah sengih-sengih lebih sangat abang macam tu sikit saja. Ha eh, pandang muka suami dia Pak Yang ketiga. Rasakan pandang Kaabah dapat pahala. Hari itu saya pergi umrah bulan tiga ramainya orang. Hmm. Kan tapi betul ramai betul. Huh. Pernah satu ketika mak cik tu balik menangis dia. Ya Allah mak cik banyak dosa. Mak cik banyak dosa. Kenapa mak cik Makcik tak nampak khabar. Keluar makcik. Makcik ni Madinah ni makcik memang tak nampak. Dia raun makcik nak tu cari khabar. Memang tak jumpa. Kan? Tapi ramai orang. Ramai orang. Tapi saya pergi. Itu, saya ia. pergi Tempun bulan tiga. Dekat-dekat nak puasa lah. Masa tu saya ingat saya nak rehat. Tak dapat rehat ni. Saya pun confused. Ini Mekah ke Malaysia? <tuh> Tengah tawaf sibuk. <tuh> Aduh. Tengah pakai kain dia. Ustaz turunkan kain tu nak ambil gambar. <tuh> Kena iram. Ustaz turunkah. Kau nak ambil gambar BCG aku ke apa? <tuh> Habis aku makcik tu dia kejap. Saya ambil gambar boleh ambil gambar aku. Bukan semalam makcik dah ambil ke? Semalam baju lain ke? macam-macam. Like? Hey, macam-macam. Tapi bila ramai orang Malaysia gitu, ha ah, memang alayan jelah gambar ambil gambar lah. Tapi nak beritahu, pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi kalau contoh macam tu sebab orang tu tua dulu dulu, dia balik daripada Mekah, balik daripada umrah haji, dia beli gambar frame gambar Kaabah tu. Sebab yeah. dia hari-hari beli dia tengok tu pahala. Kita buka TV tengok live orang tengah tawaf tu kan kita tengok kan. Seronok kita tengok tengok. Sebenarnya pahala tengok tu apatah lagi pergi ke sana. Siapa nak pergi dengan Syamsul Debat insya-Allah pada bulan 12 nanti saya akan pergi lagi siapa yang nak pergi. Bulan 12 saya akan ada kat sana daripada 5 sampai 25hb 20 hari. Siapa pergi 5 sampai 13 sebelum cuti sekolah. Siapa pergi 13 sampai 25 maknanya Andai masa juti di sekolah ada di lain-lain skrip. Saya mau ikut kita. Eh? Tapi kalau pergi nanti insya-Allah specialnya saya tak jadi mutawif sebab kalau saya bagi taklimat Orang travel lain pun dia tinggal kamu tawis dia dengar taklimat saya. Itu masalah dia. <laughs> jadi saya akan jadi peserta, saya akan join peserta makan kejap meja ni, kejap meja Wah, ni ini. Semua akan rasa makan dengan saya. Kemudian ada dua kenuri. Kenuri besar. Satu di Mekah kita buat di Ta'if. Kita buat kenuri tahlil doa selamat semua. kan Makan lima ekor kibas. Kemudian yes. dekat Madinah, dekat ladang kurma kita buat kenuri juga. Makan nasi unta. Siapa yang tak makan daging kambing Kita siapkan Kita siapkan ayam albaik Arab tu Seorang Pak Ketul Betul? Ini memang tu ayam. yang kita buat hari tu Ini ayam. bukan promote Lebih kurang <laughs> <laughs> Siapa nak pergi nanti Tanya Dengan uh, wakil urus dia nanti Tengok eh ha, Siapa enlari, ni enlari. Tapi siapa nak pergi Sekarang ni cuma saya nak pesanlah lah Siapa nak pergi umrah pergi Cuma nasihat saya Hati-hati Sebab tak nak lagi dah nak dengar Pasal penipuan Umrah ni Tolonglah eh Kementerian Pelancongan dah tetapkan Harga paling rendah sekali Jangan bawah daripada RM6,990 Maknanya RM7,000 dan ke atas Kalau RM6,000 ada kemungkinan besar Tipu Jangan Teramai dengar ayat, kan? Lagi RM1,000 ya? ada orang Jangan percaya itu. Dan flyers yang dia keluarkan kan Flyers iklan tu Mesti tertera Nombor lesen LKU daripada kebenaran pelancongan Supaya kita boleh check dekat website Betul tak nombor lesen yang dia luluskan tu Betul tak eh, Tolong saya ma'an Pergilah dengan mana-mana pun Tapi kau boleh pergi dengan saya lah Okey Jadi mana kata tengok Kaabah Dan yang keempat Tengok apa dapat pahala Tengok Quran dapat pahala Tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat apa yang ada dalam al-Quran itu, itu lagi besar pahalanya. Jadi, ini semua adalah cinta-cinta yang akan membawa kita menuju ke syurga. Insya-Allah. Mudah-mudahan Amin. Syurga ni digambarkan Kalau kita buka kitab Buka Syafatul Qulub Daripada Imam Al-Ghazali Digambarkan bagaimana Sekumpulan manusia Masuk ke dalam syurga Kemudian dia nampak permadani indah Dia nampak segala hidangan Makanan yang hebat Dia nampak air sungai Yang mengalir Yang sangat indah Kemudian Allah Ta'ala Perintahkan kepada malaikat Wahai malaikat Kau bukakan tabir ini Biar mereka dapat Memandang kepada aku maka malaikat menjawab, Ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat pada engkau sedangkan mereka derah di atas dunia, Ya Allah. Mereka semua derah kepadamu, Ya Allah. Benda Allah beritahu, buka lah tabiat ini. Kerana sesungguhnya mereka pernah di atas dunia itu menangis kerana aku. Wah. Bayangkan. Siapa yang pernah menangis kerana Allah, itulah dia. Kemudian... Bila buka tabir, buka tabir, semua orang bersujud. Yang nampak Allah Ta'ala ni, terus sujud. Allah Ta'ala bagi tahu kenapa engkau bersujud? Kenapa engkau bersujud? Sedangkan ini bukan tempat beramal. Ini bukan tempat bersujud. Di syurga tak ada siapa tanya, Zohor dah masuk belum? Di syurga, eh siapa? Komat, komat. Dah masuk, Isyak tak ada. Tak ada. Di syurga lah sebebas-bebasnya. Ini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Taala tanya pada sekumpulan manusia ni. Mereka jawab, "Mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah dengan tahap engkau telah memberikan kami sesuatu yang tak pernah ternampak di mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik di hati." Maknanya kehebatan syurga takkan dapat digambarkan oleh diri kita sendiri. Walaupun kita bayar berbilion-bilion ringgit kepada Steven Spielberg yang boleh menghidupkan zaman Jurassic Park tapi dia tak akan boleh menggambarkan syurga seperti mana dia buat paradise sebagai filem dia tu itu bukan syurga syurga ini jauh lebih indah yang tidak dapat digambarkan oleh manusia kerana menangis kepada Allah sahaja menangis kerana Allah sahaja bayangkanlah nabi besok nabi nak bawa kita masuk katalah kita masuk dalam kata ni ringkas ceritanya ni ringkas cerita Nabi nak bawa kita masuk ke dalam syurga Nabi nak bawa kita Tiba-tiba Terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat Kuat betul bunyi Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka Yang mana bunyi yang kuat ni Membingitkan telinga Yang mana jaraknya adalah kira-kira 500 tahun perjalanan Tapi oh. macam tu punya kuat bunyi 500 tahun perjalanan bingit telinga ni maka pada ketika itu... ...Nabi menda'a... ...demi umatku yang bersolat... ...berpuasa beribadah... ...kepadamu ya Allah... ...pergilah kau... wahai api neraka... ...api itu makin dekat... ...makin Nabi halau... ...makin dekat api ini... ...Nabi pun tak tahu nak buat apa-apa... ...datang malekat Jibril... ...membawa segelas air... ...Wahai Muhammad... ...kau ambillah air ini... ...kau siramkanlah kepada api itu... ...maka Nabi ambil... ...Nabi siram... ...Nabi jeruskan kepada api itu... ...dengan izin Allah... Padam api tu tadi. Maka ditanya... ...air apa yang kau berikan kepada aku tu jebel? Itulah air mata umatmu... ...yang menangis kerana Allah. Tu sebab atas dunia ni... ...kena menangis. Paksa dia kita menangis kerana Allah. Tu sebab kita kena bangun malam. Qiyamun lail. Bangun malam... ibadah. ...paksa diri nangis. Paling tidak kita bangun duduk kat katil tu. Allah... ...Allah sampai nangis. Paksa diri. Orang perempuan berhenti dah menangis kerana jantan berhenti biar kita menangis kerana Allah faham eh menangis kerana Allah lelaki ni dia nak buat apa biar lantak dia setuju je faham kuang <tuk> <tuk> <tuk> <Kewangan> asamnya <je. tuk> tak contoh tak betul tapi sebenarnya nak bagi tahu menangis kerana Allah ni besar cuba so, kalau kita tengok kalau kita tengok dekat dalam kita tengok dekat dalam apa dekat dalam kitab Mukashafatul Kulub juga digambarkan bagaimana digambarkan bagaimana dalam kitab tu orang yang menangis ni satu ketika tu nak dimasukkan dalam, dalam neraka masukkanlah dia ke dalam neraka bersuara satu suara ya Allah jangan kau masukkan dia ke dalam neraka kenapa pula kena dia pernah menangis kerana mu ya Allah yang bercakap tu siapa berkat sehelai rambut rambut dia tu, waktu dia menangis air mata dia terkena dengan rambut tu rambut tu jadi saksi, tapi malam nanti nak nangis tak payahlah ditadah rambut tu tak payah, ini nak bagi gambaran saja. kalau buka kitab, buka syahfatul kulub buka tajuk menangis kerana Allah, buka tajuk tu ada Ya, eh? jadi tuan-tuan, nama empat nombor. Allah sekalian, jadi sebagai kesimpulan cinta kepada Allah cinta kepada, kepada Rasul ini. adalah kepada masalah cinta masalah. yang utama cintailah dengan sehebat-hebat cinta dan biarlah kita sayang suami kita sayang isteri kita, sayang anak-anak kita sayang ke keluarga kita biarlah kerana Allah biarlah kerana Allah inna'amalu bin niat bila niat kita betul, insya Allah kita akan niat. berjaya niat. mencapai apa, orang kata kejayaan di akhirat besok iaitu untuk menggapai syurga Amin. itu sebab disebut dalam surah Ashura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat niscaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu dan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana kita nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi ...kejarlah itu tentu ada dan perempuan sekalian. Jadi itu saja daripada saya. Saya so, ucap terima kasih banyak. Saya faham. Signal-signal suruh berhenti itu saya faham. <laughs> Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu ...cara betul kaki semua kan... Ha, ...jadi saya faham. InsyaAllah. Ada ke lapangan Udah nanti kan ya. kita ada dua tajuk lagi tadi. Ha, kan? Ha, jadi kita akan panggil lagi... ...untuk masa-masa yang akan datang. Saya so, ucap terima kasih banyak. Atas kesudian mengundang saya pada malam ini... ...bak kata orang sepanai-panai tupai melompat... Akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Okey cuy. Uh, mungkin kerana durasinya terlalu panjang. Jadi korang sudah ada yang skip video ini. Tapi yang pastinya ya. Saya suka ceramah kali ini cuy. Jujur saja. Saya suka ceramah kali ini. Karena ada banyak hal yang baru dalam ceramah ini cuy. Yang mana yang jarang saya eh, dengar gitu ya, jarang saya dengar dari ceramah-ceramah Ustadz gitu ya. Jadi ini sangat menarik buat saya dan banyak pengajaran yang saya dapat dari ceramah yang satu ini, cuy ya. Dan ini asli kayak ceramah kayak motivasinya itu agak kurang gitu. Ya. Asli kayak 85 itu 85 itu memang Ceramah gitu, ceramah agama gitu, cuy. Ya, adapun kelakarnya yaitu adalah bonus gitu ya, bonus untuk kita gitu ya. Ya sebelum saya pamit, saya akan sampaikan sedikit uh, info kepada korang, cuy. Ustadz Syamsul debat akan datang ke Indonesia, dan saya akan berjumpa dengan Ustadz gitu, cuy. Ya, salah satu hal yang sangat membirakan ceritanya, cuy. Ya, Ustadz akan datang bulan depan tanggal 10 eh tanggal 14 sampai tanggal 16 karena Ustadz ada undangan datang ke Jakarta gitu ya datang ke Jakarta jadi saya harus mempersiapkan diri juga dan saya harus memikirkan apa yang harus saya berikan kepada Ustadz dan saya juga akan membuat sebuah vlog gitu ya, sebuah perjalanan bagaimana cara saya bisa ketemu dengan Ustadz Jadi tonton terus cuy ya, korang bisa follow uh, YouTube saya yang satunya cuy ya, ndgr. Di situ insya Allah kalau bukan di, di channel ini saya akan buat di channel yang satunya lagi cuy. Korang bisa follow lah cuy ya, follow ndgr ya. Sekali lagi korang bantu follow ndgr atau korang bisa follow sosial media yang saya punya cuy, supaya nggak ketinggalan gitu ya